Oke, 1, 2, 3 Konten pada kali ini kita akan bahas tentang tentang Dreamstime Yaitu sebuah website yang dapat menghasilkan dolar melalui foto Di dalam tampilan Dreamstime sendiri awalnya seperti ini Jadi kita itu harus membuka Dreamstime sebagai kontributor Nah karena kita itu mau menjadi kontributor atau sebagai penyetok foto Untuk itu coba kita lihat dulu di bagian awal dari sistem ini ada apa saja yang pertama yaitu ada stock foto kita lihat stock foto seperti ini nah jadi stock foto itu seperti ini yaitu suatu stock foto yang disediakan oleh kontributor atau yang sudah diupload oleh kontributor-kontributor lain seperti ini landscape terus ini ada nature animals holiday terus bisnis design and arsitektur, nah seperti itu contohnya, terus kita lihat di editorial nah editorial ini suatu gambar yang ditujukan untuk berita nah seperti ini contohnya nah ini nah ini contohnya ada nah inilah dapat diartikan sendiri yang terjadi di Brazil ini juga nah ini ditujukan untuk berita jika editorial lalu ada ilustrasi Nah ini ilustrasi seperti ini Kalian dapat membuatnya menggunakan Adobe Illustrator atau Photoshop juga bisa Atau di HP juga bisa menggunakan aplikasi Canva Lalu untuk itu ada video Nah ini video itu seperti footage hanya beberapa detik videonya Nah seperti ini video yang ditampilkan di background ini awal Ini footage Terus ada audio juga Nah ini audio itu uh, instrumen atau musik seperti apa yang belum ada hajibannya Lalu ini ada free Foto yang dapat kalian ambil Jika anda menjadi bayar nah anda dapat mengambilnya tetapi jangan diupload lagi ke dreamstamp karena saya pernah menggunakannya seperti itu dan saya kena penet terus kalian juga dapat membuat blog di dreamstamp ini itulah beberapa uh, item yang dapat kalian lihat atau dapat kalian stok nanti foto-fotonya seperti itu ada foto ada ilustrasi ada video audio dan juga kalian bisa membuat blog nah Coba kita lihat tampilan jika kita sudah mempunyai akun dreamstem seperti ini nah ini akun saya yang sebagai kontributor dreamstem ini sudah masuk di akun nah seperti ini ini akun saya belum ada yang terdownload karena ini akun baru dan baru 23 yang saya upload Nah untuk fotonya itu seperti ini yang saya upload ini saya upload eksklusif ini Yogyakarta stasiun ini uh, stasiun Jogja yang di dekat Tugu nah eksklusif ini karena saya hanya mengupload foto ini di sini ini level 1 level 1 semua Nah untuk bayarannya itu seperti ini jika sudah terdownload tuh nah untuk bayaran yang didapatkan itu seperti ini jika non eksklusif nah kalian dapat 25% jika eksklusif file dapat 27,5% dan jika eksklusif user dapat 60% nah begitu nah di sini itu jika non eksklusif kan seperti ini jika ini non eksklusif karena saya juga mengupload foto ini di shutterstock nah ini itu. Jika non eksklusif, jika dia mendownloadnya extra small, nah dia itu mendapat uh, kita itu mendapat 0,34 dolar. Nah jika small mendapat 1,02 dolar, medium mendapat 1,36 dolar, terus ini ukuran large dapat 1,7, extra 2,04 jika maksimum $2 nah jika kita menguploadnya hanya di stem ini sendiri file fotonya kalian mendapatkan dollar yang seperti ini jika dia mendownloadnya maksimum terus jika exclusive user dapat seperti ini nah seperti itu bukankah dolarnya cukup fantastik nah ini jika kita itu mengupload hanya di foto di foto itu yang kontennya no level kayak saya tadi nih eh, ini satu level yang no level itu di bawah nih no level nih di no level ini kita akan mendapatkan segini nah jika di level 1 mendapatkan seperti apa nah seperti ini banyak perubahannya banyak dolar yang akan semakin didapatkan nah ini ini kan level 1 nah jadi ini yang akan didapatkan untuk satu downloadannya aja segini jika non eksklusif, jika eksklusif 1,12 cukup lumayan. Jika dia menoretnya file maksimum 3,4 eh 3,74 dolar. Seperti itu. Nah, jika kita sudah mencapai level 5, wow, cukup lumayan. Karena satu downloadannya aja jika non eksklusif dapat mencapai 11,63 dolar dan jika eksklusif 12,79 dolar. Nah, itu jika foto. Jika video yang kita upload di live kita sudah mencapai level 5. Wow, jika sudah mencapai level 5 cukup lumayan karena harganya sendiri mahal. Ini aja yang non eksklusif aja jika dia untuk web ini ukuran ini mendapat 12 it eh, mendapat 122 dolar yang ini yang sering kita dapatkan mungkin yang ukuran ini atau ukuran ini. Nah, ini untuk 106 dolar 53 dolar. Nah itu jika kita sudah mencapai level 5. Jika belum hanya level 1, ya kita hanya mendapatkan segini 68 dolar atau 30 dolar nah, net. Lumayan sekali untuk mendapatkan segitu kan jika kita hanya mengambil footage, video beberapa detik dan lakunya seperti ini. Cukup worth it sih.